Beberapa indikasi pertanyaan sudah masuk ke kami melalui link yang kami sampaikan setiap awal pekan dan pertanyaan tersebut, akan kami mintakan responsnya ke Bapak Juru Bicara Kementerian Luar Negeri di awal question and answer session nanti. Dan kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan pertanyaannya, saya ucapkan terima kasih. Rekan-rekan media, seperti biasa, press briefing Kementerian Luar Negeri difasilitasi oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar, Teguh Shah, yang kali ini didampingi oleh narasumber lainnya, yaitu... Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan, Bapak Ahmad Rizal Purnama, Direktur Sekdilu sekaligus Sekretaris Bidang Pempercepatan Pemulihan Ekonomi, DPPE, Ibu Lintang, Paramitasari, dan akan segera bergabung juga bersama kita, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, Bapak Yuda Nugraha. Dan baiklah untuk acara untuk efektif acara, acara pada hari ini kini saya persilahkan kepada Bapak juru bicara untuk langsung memfasilitasi press briefing kali ini kepada Bapak Kita Besar Teguh Fazasha Syah dipersilahkan terima kasih Mas Apung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu nama budaya salam kebajikan selamat siang karena kan media yang kami banggakan, senang bisa bertemu kembali secara virtual dalam kesempatan press briefing mingguan kali ini. Dalam kesempatan uh, di siang hari ini, saya akan uh, bergembira didampingi oleh Pak Rizal, selaku Kepala Biro Dukungan Strategik uh, Menlu, Ibu Mita, seperti tadi sudah sampaikan selaku Sekretaris TPPE, dan juga, payudara yang masih masih akan segera bergabung kali ini, Pak Trian, Pak Duta Besar Trian Syahjani, berhalangan untuk bergabung dan belum bisa memberikan update terkait berbagai rangkaian pertemuan G20 di bawah Presidensi Indonesia. Oleh karena itu, mungkin untuk memfasilitasi press briefing kali ini, saya akan mengundang Pak Rizal dengan mengawalinya, memberikan beberapa update terkait program dan. Rencana kegiatan Ibu Menteri Luar Negeri dalam beberapa hari ke depan, saya persilakan, Pak Rizal. Uh, terima kasih, uh, Pak Faiza, uh, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, uh, terima kasih sudah lama kita tidak berjumpa. Uh, beberapa kali kesempatan press briefing kebetulan waktunya bersamaan dengan kegiatan uh, Ibu dan beberapa kegiatan lain. Uh, mohon maaf saya belum bisa bergabung. <tuh> Pada hari ini, uh, sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Jubir tadi, saya akan sedikit share sebetulnya beberapa kegiatan yang akan dilakukan oleh Ibu. Kalau kegiatan yang sudah dilakukan oleh beliau dalam satu minggu terakhir, tentu teman-teman bisa mengikuti baik melalui apa namanya sosial media maupun rilis yang biasanya kita sampaikan setelah uh, kegiatan. Uh, ada beberapa highlight tentu kalau kita lihat kegiatan minggu yang lalu, Uh, tentu highlight-nya ada di kunjungan Perdana Menteri uh, Australia yang didahului tentu oleh pertemuan Ibu Menteri dengan <coughs> Menteri luar negeri Australia yang baru uh, Ibu Penny Wong uh, tentu hasil daripada apa yang menjadi apa per hasil pertemuan dari baik uh, pada tingkat Menteri luar negeri maupun pada tingkat kepala negara sudah disampaikan oleh Bapak Presiden dalam press uh, conference saya tidak akan mengulang tentu. Yang kedua, yang besar juga tentu adalah uh, kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi uh, yang baru dua hari yang lalu beliau ke Indonesia, yang meskipun memang sangat singkat, beliau datang pagi hari dan langsung kembali setelah selesai pertemuan dengan Ibu Menteri berkesempatan juga bertemu dengan Bapak Presiden. Uh, tentu saya lihat ada beberapa uh, pertanyaan terkait dengan kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi yang bisa saya sampaikan adalah sebetulnya, Kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi ini memfokuskan pembahasan pada mempersiapkan rencana kunjungan Bapak Presiden ke Arab Saudi yang tentu proses apa namanya penjadwalan dan perencananya terus dimatangkan. Bagaimana biasanya memang setiap kunjungan pada tingkat kepala negara itu akan didahului oleh kunjungan atau pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri sehingga seluruh isu-isu yang terkait bisa dibahas dan tentu menginstruksikan atau menugaskan kepada para ofisial untuk menindaklanjuti dan mempersiapkan lebih lanjut beberapa hal yang bisa menjadi apa yang kita sebut nanti pada akhirnya deliverables atau hasil daripada kunjungan Bapak Presiden. Tentu isu-isu di bidang ekonomi menjadi sangat apa menjuat di dalam kunjungan dan pembahasan kemarin saat kunjungan Menteri Luar Negeri Saudi beberapa inisial apa rencana investasi Saudi kerjasama antara apa investment authority kita dengan Saudi juga uh, terus didorong diidentifikasi proyek-proyek yang bisa uh, dalam waktu dekat bisa apa namanya bisa didorong apa uh, perkembangannya yang mudah-mudahan bisa dan ya ini akan menjadi hasil daripada kunjungan Bapak Presiden ke depan uh, hal lain yang tentu menjadi highlight adalah rencana peningkatan dialog pada tingkat apa, uh, antara Indonesia dengan Saudi yang rencanakan uh, apa yang dis sebetulnya diskusinya sudah cukup lama akan ada semacam high level council high level uh, council ya antara Saudi dan Indonesia uh, yang direncanakan uh, pada tingkat uh, tertinggi uh, levelnya dan ini akan juga menjadi salah satu deliverables nanti pada saat kunjungan Bapak Presiden itu dua hal uh, besar yang juga Ibu Menlu semalam apa namanya lakukan berpartisipasi adalah pertemuan beliau memimpin Covax AMC Engagement Group yang nanti hasil dan bagaimana pertemuannya akan disampaikan oleh Ibu Mita Sekretaris TPP yang memang membidangi khusus terkait dengan kerjasama vaksin dan kerjasama ekonomi. Di Kementerian Luar Negeri, itu kira-kira kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Menteri secara garis besar, yang besar-besar tentu ya saya sampaikan. Beberapa hal lain bisa teman-teman ikuti di Twitter beliau ataupun di IG beliau. Nah, kegiatan ke depan yang mungkin bisa saya highlight, teman-teman, yang pertama adalah besok ada rencana kunjungan Menteri Luar Negeri Bosnia Herzegovina, Ibu Biseratul Turkovic ke Indonesia. Bisa yang sama juga, Ibu akan menerima wakil Menteri Luar Negeri. Italia uh, itu rencana besok yang minggu depan yang bisa saya sampaikan adalah ibu berencana menghadiri high-level dialogue on the indo Pacific di Praha Ceko ini adalah kelanjutan dari kegiatan yang pernah ibu hadiri yaitu di Perancis saat presidensi EU uh, oleh Perancis ya yang ada bulan Februari dan ini adalah kelanjutannya dalam kunjungan ke Praha, Ibu juga direncanakan akan melakukan beberapa pertemuan dengan Menteri Luar Negeri beberapa Menteri Luar Negeri yang hadir pada apa namanya pada kesempatan pertemuan tersebut jadwalnya sedang terus dimatangkan lalu Beliau juga dijadwalkan untuk melakukan kunjungan kehormatan ke Presiden Ceko setelah dari apa Praha Ibu akan hanya satu hari praktis di Praha lalu lanjut ke Brussel untuk ketemu dengan HRVP Boros dan Sekjen Nato uh, juga kurang dari 24 jam beliau berada di Brussel untuk kemudian terbang menuju India beliau akan menghadiri ASEAN uh, Special ASEAN uh, India foreign ministers meeting uh, yang dihost untuk oleh India di saat yang sama, beliau juga dijadwalkan untuk menghadiri New Delhi Dialogue dan joint commission meeting antara Indonesia dan India yang ketujuh di India. Dan beliau hanya berada satu hari setengah di India untuk kemudian lanjut menuju Jakarta dan kembali sekitar hari Sabtu sudah tiba di Jakarta kembali. Demikian Pak Jubir, teman-teman media, beberapa kegiatan yang saya bisa highlight, termasuk rencana kegiatan di buku depan, sehingga teman-teman bisa aware terkait dengan rencana kegiatan yang dimaksud. Dan pada waktunya, tentu nanti, Ibu akan menyampaikan hasil-hasil dari rangkaian kegiatan yang beliau lakukan. Terima kasih, Pak Faiza. Terima kasih, Mas Rizal. Selanjutnya, saya mengundang, mengundang Mbak Mita, ya, memberikan sedikit pendalaman atas pertemuan COVEX yang sudah disinggung oleh Mas Rizal. Barusan saja, silakan Mbak Nita. Terima kasih banyak. Selamat siang, Bapak Dirjen IDP, Pak Karo, para Direktur, dan juga tentunya teman-teman media yang kami sayangi dan kami hormati. Terdapat satu hal yang boleh mungkin kami bahkan dalam press briefing tadi ini, yaitu terkait dengan pertemuan Advance Market Commitment Engagement Group atau AMCEG di bawah Covax yang semalam ini dipimpin oleh Ibu Mendu sebagai salah satu Co-chair. Beliau menjadi salah satu Co-chair bersama dengan Menteri Pembangunan Internasional Kanada yaitu Yang Mulia Hajit Singh Sajan. Dalam pertemuan tadi ini Ibu Mendu memimpin sesi ketiga dan keempat yang diantaranya membahas masa depan Covax dan juga atau mungkin yang kita kenal sebagai Covax Beyond 2022. Sebagaimana teman-teman ketahui, Covax Facility ini merupakan inisiatif global untuk menyalurkan vaksin gratis dan sejauh ini COVAX telah berhasil mengirimkan 1,5 miliar dosis vaksin ke 144 negara dan Indonesia menjadi salah satu negara penerima vaksin dari COVAX sejauh ini kami telah menerima sebanyak 103,9 juta dosis vaksin dalam kesempatan Ibu menghadiri pertemuan COVAX dan memimpin pertemuan kemarin Ibu menekan akan perkembangan positif terkait dengan pandemi dan juga mengapresiasi keberhasilan EMCEG dalam mendukung penanganan pandemi global. Nah ini hal-hal ini terefleksikan antara lain ya bahwa kasus positif dan juga angka kematian baru itu semakin melandai. Kami juga melihat bahwa pemberian vaksinasi kini sudah mencapai total dalam bentuk dalam jumlah global sebanyak 12 miliar dosis dan ketersediaan vaksin Covid-19 ini saat ini sudah mencukupi dan juga memenuhi kebutuhan global. Ini merupakan bukti nyata bahwa multilateralism delivers ya. Dalam arti multilateralism memang memberikan dampak nyata. Namun demikian Ibu Menlu juga tadi malam menekankan bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir masih banyak juga uh, jumlah pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama seperti misalnya masih ada ketidaksetaraan akses dalam hal vaksin serta juga permasalahan terkait dengan lambatnya penyerapan vaksin yang tersedia Menlu, uh, Ibu Melu juga kembali menegaskan pernyataan Presiden RI saat kompleks EMC summit pada bulan April lalu yang mengatakan bahwa kita harus sesegera mungkin mendorong vaksin untuk menjadi vaksinasi, jadi from vaksin to vaksin. Nah, uh, oleh karena itu, uh, kemarin kami juga uh, memperhatikan bahwa ada beberapa langkah strategis yang di, di, uh, didorong oleh Ibu untuk supaya segera ditempuh, guna mendorong penyerapan vaksinasi. Uh, Ibu dalam hal ini menyampaikan apresiasi terhadap kinerja dari COVID Vaccine Delivery Partnership atau COVID-19 yang didirikan pada Januari 2022 untuk mendorong percepatan proses vaksinasi. COVID-19 saat ini menjadi uh, salah satu fokus. Uh, di dalamnya ada advokasi tentang pentingnya vaksinasi di 34 negara yang masih memiliki atau mengalami kesenjangan vaksinasi yang cukup tinggi. Uh, dalam hal ini, COVID-19 melakukan kerjasama dengan uh, berbagai pihak, termasuk aktor-aktor kemanusiaan. Uh, dalam kesempatan uh, Pertemuan Kovex tadi malam, Ibu Menlu juga menekankan pentingnya peran Kovex Facility Pasca tahun 2022 atau mungkin yang kita sebut Pasca pandemi COVID-19 ya. Dalam hal ini Kovex Facility perlu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari arsitektur kesehatan global. Untuk itu kita perlu terus menjaga solidaritas kesehatan global, solidaritas kerjasama kesehatan global antara pemangku kepentingan dan juga untuk menjaga akses agar terus merata. Khususnya untuk layanan kesehatan di negara-negara berkembang, mungkin itu tambahan dari kami, Pak Dirjen IDP. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih ya. Uh, dengan demikian, Presiden mingguan Kementerian Luar Negeri telah selesai kita laksanakan, dan uh, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh uh, pembicara pada hari ini, Bapak Juru bicara dan, dan Ibu Bapak Direktur Pendamping dan juga terutama bantuan rekan-rekan media yang telah turut mengedukasi masyarakat tentang poligri dan aktivitas diplomasi Indonesia. Ya, dokumentasi press briefing kali ini juga akan segera kami sampaikan pada saluran komunikasi reguler kita dan juga jika ada pertanyaan tentang akreditasi media silakan sampaikan langsung melalui komunikasi reguler kita. Baiklah acara press briefing ini saya Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Santi.